Harusnya, panen raya itu menjadi saatnya petani-petani buah kita itu menikmati hasil setelah mereka menanam berbulan-bulan. Akan tetapi eh, sepanan raya itu menjadi justru menjadi hal, -hal tidak baik buat kita. Kenapa? Harga mulai, harga-harga eh, buah menjadi murah, petani banyak yang membuang-buang buahnya karena eh, sudah terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari biaya-biaya eh, produksi yang sudah ada.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 nourishing Indonesian agriculture with excellent speakers. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian ya. Terima kasih juga buat uh, saudara moderator ya. Saya pikir uh, keynote speaker kita yang pertama dan kedua sudah sangat baik ya. Bahkan Pak uh, Ivan Wahid saya pikir sudah mengambil beberapa apa, uh, cerita saya ya yang lebih bagus dan sangat encouragement buat kita semua. Dan juga Pak Sugeng tadi saya pikir juga paparan menarik ya tentang uh, uh, Astra Agro. Uh, begitu banyak contoh-contoh uh, yang sangat uh, aplikatif buat kita juga di dari perusahaannya. Jadi, hari ini saya, saya akan mencoba untuk mungkin lebih banyak uh, memancing pemikiran ataupun mengkritik kita tentang uh, dunia perkebunan, khususnya uh, untuk yang di materi saya, karena kami dari Sunprite, uh, kami sangat fokus di dunia buah-buahan, uh, saya akan mencoba Memaparkan sedikit uh, pengalaman, pengalaman kami di pada saat kami mendistribusikan uh, buah-buahan segar. Nah, khusus untuk uh, uh, pemamaran kami siang hari ini, kami akan fokus ke area downstream, artinya uh, lebih ke go to market punya. Uh, setelah uh, buah-buahan itu ditanam dan bagaimana cara mendistribusikannya, uh, saya mau statement disclaimer dulu, uh, beberapa data, beberapa gambar. Uh, cuma hanya untuk internal pemakaian presentasi ya di forum sharing webinar kali ini. Jadi harap semua peserta uh, webinar ini bisa sama-sama mengerti dan sama-sama memakai dengan bijaksana. Saya mau kenalkan dulu siapa kami ya. Saya, saya pikir, saya berharap sih Bapak-Ibu sekalian sudah cukup mengenal Brand Pride ya. Brand Bright. Pride, um, kami sangat fokus di uh, dunia buah-buahan. Uh, kami menanam di kebun kami sendiri, sebagian besar di Lampung dan juga ada sebagian kecil juga di beberapa area di Jawa Timur, dan juga di, di beberapa kota-kota lainnya di Jawa Timur. Kami sudah hampir 25 tahun berkecimpung di dalam dunia buah-buahan, khususnya kalau Bapak-Ibu sekalian atau adik-adik, kalau saya mau panggil rekan-rekan sekalian, kami sangat uh, terkenal dengan uh, pisang kami ya, tapi tidak hanya pisang, kami punya nanas juga, kami punya gofa kristal, kami juga punya pepaya dan seterus-terusnya. Nah, saat ini uh, kami tidak hanya mempunyai kebun sendiri, tetapi kami sedang giat-giatnya bekerja sama dengan begitu banyak kelompok-kelompok tani, uh, begitu banyak petani-petani independen yang kami uh, sedang berjuang bersama-sama ya, ...melewati share, share value kami, kami percaya buah Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, kami punya beberapa uh, pengalaman yang cukup lama di dunia ini, di dunia uh, buah-buahan ini, makanya kami mulai keluar, kami mulai menggandeng petani-petani uh, Indonesia untuk tidak hanya uh, bagaimana cara menanamnya, tapi seperti tadi saya catat berkali-kali, uh, kira speaker kita yang pertama Pak Ipan Wahid mengatakan, setelah ditanam, setelah di beternak uh, ini itu dan uh, dan siapa yang membeli of takernya siapa nah ini yang kami coba sangat fokus untuk uh, mengembangkan bisnis downstream buah buahan di Indonesia dan tidak hanya uh, perusahaan kami tetapi kami justru mau bekerja sama dengan begitu banyak uh, uh, uh, kolaborator yang bisa kami sama sama uh, kerjakan di Indonesia. Uh, ada satu dua slide berikutnya lagi kami ingin sungguh sungguh melihat dari sisi how to become a sustainable integrated farming model. Saya nanti punya satu satu dua slide yang sepikir setelah saya cari cari uh, referensinya uh, memang ada uh, source dari Rebo Bank yang sangat baik yang menggambarkan bagaimana dan uh, mengilustrasikan bagaimana sebuah ekosistem. Perkebunan buah itu yang sustainable, bagaimana? Nah, saya uh, mau sekilas saja menceritakan apa yang terjadi dan apa yang kami lakukan di kebun kami. Kami memulai di plantation kami. Uh, kami menanam macam-macam: ada singkong, ada pisang, ada nanas, ada guava, pepaya. Kami juga punya uh, beberapa lemon, lime, dan sebagainya. Nah, kami menjualnya, uh, uh, memanennya, dan kami... Uh, secara fresh food artinya kami menjual buah-buahan segar, kami jual di Indonesia kami juga ekspor, kami ekspor ke beberapa uh, uh, negara, kami we are very proud, kita uh, uh, salah satu sedikit dari perusahaan Indonesia yang yang bisa mengekspor -me buah-buahan segar Indonesia ke luar negeri ke Jepang, ke Korea, ke Timur Tengah ke Cina dan sebagainya dan juga uh, bahkan ada satu dua rekanan Uh, kami petani independen yang sudah kami uh, bersama-sama kami bantu untuk mengekspor juga ke luar negeri. Nah, setelah kami menjual fresh, kami juga punya sebenarnya punya processing. Kami punya canned pineapple, uh, pineapple juice concentrate uh, di Lampung, pabriknya uh, besar. Kami uh, mem membuat pengalengan nanas. Nah, tentunya uh, ada ada pengalengan nanas ini mempunyai beberapa uh, apa, apa maksud saya pasti ada ada ada waste nya ada yang sisa ya dari uh, dari kami nah itu kami mempunyai kami memelihara juga punya livestock kami punya sapi-sapi di sana ya sapi-sapi uh, ini yang justru membantu kami untuk uh, memakan beberapa waste kami kulit nanas kami bonggol nanas kami dan sisa-sisa bobohan kami nah tentunya juga pada sapi-sapi yang uh, belasan ribu itu Uh, punya drops, uh, atau uh, punya dropsnya, itu kami pakai juga untuk uh, menghasilkan biogas. Nah, dan me kami pakai juga untuk menjadi uh, pupuk pupuk kompos buat kami ya, yang kami balikin lagi ke perkebunan kami. Dan kami punya organic fertilizer juga untuk mengelola uh, sampai ke uh, uh, waste yang terakhir. Bahkan kami selalu mengatakan, uh, kami pastikan uh, every single drop of the water yang dihasilkan di kebun kami, juga kami pastikan baik kami kelola dengan baik karena kenapa kami balikkan lagi ke kebun kami sebagai uh, keirigasi kami jadi uh, ini nih uh, kami sangat fokus dan kami uh, salah satu sedikit juga uh, uh, perkebunan di dunia yang mengantongi global GAP good agriculture practices yang yang sangat uh, sangat ketat dalam memperhatikan hal-hal seperti ini food safety khususnya memastikan bahwa semua bobon kami, uh, kami bawa ke ke market dengan kualitas yang sangat baik. Nah, next, uh, kami, kita akan masuk ke materinya yang, uh, uh, apa yang sedang kami perjuangkan dan apa yang kami sedang gerakan. Nah, si uh, Rebo Bank 2020, uh, dalam satu uh, publikasi mereka, mereka uh, mencoba mensintesakan apa sih food system yang baik dan dan food, dalam sebuah ekosistem food system itu semuanya yang perlu dipikirkan itu apa dan apa yang belum benar apa yang harus kita pikirkan baik-baik dalam point of view of sustainable ecosystem for the food food uh, food system. Nah saya mau fokuskan ke yang di uh, paling kanan di atas uh, khususnya di downstreamnya. Kita tahu bahwa pada saat buah-buahan itu dipanen dan dibawa ke market itu Along the supply chain, kita begitu banyak loss. Um, uh, banyak sudah uh, lembaga-lembaga dunia yang uh, menghitung uh, begitu banyak loss di supply chain, sehingga bahkan uh, double digit uh, persentase itu hilang, rusak, busuk dalam pasar. Kita membawa buah-buahan ini ke market, ke, uh, uh, uh, apa? maksud saya, ke when we go to the market itu begitu banyak loss. Nah, sebelum kita masuk ke uh, uh, ilustrasi di chain-nya, saya ada slide yang menarik dari uh, BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, tahun 2018 punya sebenarnya nih angka-angkanya. Sebenarnya yang menarik uh, dalam konteks buah-buahan Indonesia. Saya mau uh, persempit lagi buah-buahan yang uh, masa tanam singkat, sangat short shelf life-nya, artinya buah-buahan ini kalau sudah dipanen, cuma bisa dipajang di toko atau di market di pasar, cuma dua 3 hari sudah membusuk. ya. Dan juga ada di Indonesia adalah eh, hampir semua buah-buahan ini punya musiman. Di Indonesia kita sangat terkenal, ini lagi musim mangga, lagi musim jeruk, lagi musim eh, ini dan itu. Nah ini kurang lebih, tetapi yang menarik kalau kita lihat cat ini yang dipub dipublikasikan oleh BPS, Ternyata eh, hampir semua atau sebagian besar eh, pusat perkebunan Indonesia buah-buahan, sentra perkebunan buah Indonesia itu berada di Jawa. Di Jawa. Nah tentunya menariknya juga kita tahu bahwa memang eh, konsumsi terbesar di Indonesia juga memang juga di Jawa. Sebenarnya secara supply chain dan logistik itu sudah cukup ideal. Artinya sentra-sentra eh, Perkebunan Indonesia, perkebunan buah Indonesia itu berada di dalam market juga. Nah, tentunya juga di, di Sumatera kita melihat di, di, di Sumatera Utara dan di Lampung itu juga menjadi sentra pertanian atau perkebunan buah yang cukup besar ya. Nah, ini hal-hal uh, uh, sederhana ini, saya pikir ini akan menjadi tantangan besar buat uh, downstream perkebunan buah Indonesia. Pertanyaannya, pertanyaan sederhana, mengingat karakteristik buah yang tadi saya katakan bahwa masa tanam singkat, short, short life uh, uh, uh, yang susah, susah uh, yang kita, masa pajang atau masa jual uh, setelah panen juga sangat singkat, ini menjadi pertanyaan bagaimana kita menggarap market-market di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan uh, sedikit lebih dekat di Bali, Nusa Tenggara. Dan saya belum mengatakan bahwa bagaimana dengan market marka di Indonesia Timur. Tentunya ini menjadi catatan pertama saya bahwa ini akan menjadi uh, pekerjaan rumah yang tidak begitu, ya, yang yang sangat besar buat kita dan juga mungkin pemerintah untuk uh, menggerakkan ini. Oke. Okay. Um, ini Rabobing juga berhasil mengilustrasikan dengan sangat baik dan walaupun ini adalah uh, studi internasional, tetapi saya pikir ini juga menjadi uh, refleksi dari Uh, supply chain downstream di Indonesia. Dimulai dari primary production, di mana itu uh, input, ya, itu kita menanam buah-buahan kita. Tentunya uh, kalau kita perhatikan, di sentra-sentra perkebunan di Indonesia, khususnya di Jawa, akan kita akan menemukan begitu banyak sentra-sentra perkebunan kita yang juga berdiri packing house, packing house, ataupun tempat mereka mencuci buah mereka, after harvest, uh, after panen ya. Di, masalah di packing, di, di, di boxkang sebelum dibawa ke ke market. Nah, setelahnya biasanya setelah dari dari sentra perkebunan akan dibawa ke pusat-pusat uh, distribusi terdekat. Biasanya kalau di Jawa Tengah akan dibawa ke Semarang, ke Jakarta, dibawa ke Jakarta kalau dari Jawa Barat dan, dan sekitarnya ke Bandung. Nah, pertanyaan adalah pada saat kita melewati supply, uh, supply chain Uh, link dari dari uh, dari buah-buahan ini every single link ini atau every single stage ini itu begitu banyak losses begitu banyak uh, kita banyak punya data dan studi yang uh, melihat bahwa pada saat uh, misalnya pisang mas dibawa dari kota Lumajang kita mau bawa ke Surabaya mau bawa ke ke Jawa Tengah bahkan dibawa ke Jakarta akan begitu banyak uh, buah-buahan yang akan uh, secara quality secara jumlah itu berkurang para saat dibawa ke market. Belum lagi para saat uh, sampai ke, ke sentral distribusi, masuk ke toko-toko tempat uh, menjualnya, ke supermarket, ke pasar-pasar keramat jati, pasar-pasar induk buah di Semarang, pasar induk buah di Yogyakarta, pasar-pasar uh, buah di Surabaya, sampai para saat dibeli oleh konsumen kita. Nah, sebenarnya yang yang kami ingin katakan bahwa di Indonesia tadi uh, dikatakan oleh uh, keynote speaker yang pertama, memang kita membutuhkan dan kita encourage begitu banyak startup-startup baru yang bisa sungguh-sungguh fokus untuk mengimprove supply chain atau value chain dari downstream. Bu ini menjadi uh, sebuah supply chain yang lebih transparan, secara data lebih terkontrol, environmentnya dan lebih uh, manajemennya lebih baik. Nah, selama ini yang terjadi adalah uh, kita lagi berjuang bersama-sama dengan begitu banyak sektor uh, uh, untuk bagaimana uh, merapikan supply chain ini. Para saat kita membawa ke ke market, dan, dan tentunya uh, beberapa, beberapa hal yang sangat penting yang kita pikirkan dan perlu kita perhatikan adalah kita butuh data, kita butuh platform, kita butuh ekosistem yang benar-benar saling berkaitan, sehingga. Uh, Konsen-konsen di, di, di supply chain ini, di downstream ini benar-benar uh, uh, terpecahkan. Mungkin sebelum saya uh, ke ke next slide, kita punya uh, pre discussion dengan teman-teman uh, di Ikra ya. Saya punya satu, dan saya ber, di beberapa forum selalu ngomong juga hal yang sama, dan beberapa teman-teman di sampret juga sering ngomong di beberapa uh, event dan forum. Kita punya satu masalah terbesar di Indonesia adalah, kenapa selalu terjadi pada saat panen raya? panen raya harusnya menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu event yang dinanti-nantikan karena harusnya panen raya itu menjadi saatnya petani-petani buah kita itu menikmati hasil setelah mereka menanam berbulan-bulan. Akan tetapi uh, sepanjang uh, sejarah kita begitu banyak kali dan begitu sering kita mendengar panen raya itu menjadi justru menjadi hal tidak baik buat kita. Kenapa? Harga mulai harga-harga buah menjadi murah, petani banyak yang membuang-buang buahnya karena uh, sudah terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari biaya-biaya uh, produksi yang sudah ada, yang sudah dikeluarkan. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa uh, ini menjadi peristiwa berulang yang uh, belum berhasil kita selesaikan. Nah, saya pikir justru ini menjadi uh, tantangan buat kita semua, buat uh, Bapak-Ibu sekalian mungkin bergerak di dunia uh, perkebunan. Ini harusnya menjadi tugas kita bersama, harusnya Panen raya itu menjadi pan menjadi kesuka uh, suatu hal yang membuat kita bersuka cita, membuat kita bahagia, membuat kita senang karena kita menyimak hasil kita, bukan sebaliknya menjadi uh, tempat hari-hari uh, yang menjadi uh, menyenangkan buat kita. Nah ini yang saya pikir akan menjadi ukur buat kita pada saat kita berhasil menciptakan atau mensinergikan me me uh, ekosistem downstream dari dunia buah-buahan ini akan menjadi sangat baik buat kita. Yang tadi saya bicarakan, menjadi menjadi suatu wish kita atau menjadi playlist kita juga bahwa harus kita harus baik belajar ke beberapa negara maju yang sudah cukup advance di dalam dunia buah-buahan. Saya mau ambil contoh sederhana, saya di Selandia Baru, New Zealand. New Zealand itu terkenal buah kiwinya. Kiwi Buah kiwi yang mereka hasilkan itu dikelola dengan baik secara regulasi, secara pola tanam, sehingga uh, sebenarnya buah yang musiman ini bisa mereka, bisa mereka manage sehingga hampir tidak sepanjang tahun tetapi mungkin hampir sembilan bulan Dalam setahun itu buah kiwi akan ada, akan mereka simpan, mereka panen, mereka kirim ke seluruh dunia selama sembilan bulan Ini ini tentunya menjadi tantangan besar dan yang sudah menjadi uh, pelajaran berharga buat banyak uh, dunia perkebunan di, di uh, perkebunan di dunia Bagaimana mereka mengelola itu dengan baik sehingga bisa hampir sepanjang tahun kita bisa menikmati buah kiwi di seluruh dunia. Nah, tentunya pada saat uh, ini mereka lakukan, ada beberapa hal di downstream mereka telah berhasil uh, selesaikan yang baik. Contoh soal, kalau yang menanam saya percaya kita ada negara pertanian, beda buah, beda, beda uh, uh, pola tanam, tentunya tidak mau bahas itu. Tapi yang di downstream, kita masih melihat bahwa di sepanjang atau di seluruh pulau Jawa di sentra-sentra perkebunan bahkan kita masih kekurangan gudang-gudang logis logistik storage, storage yang yang baik yang punya cold chain kita masih begitu poor di infrastruktur kita belum ngomong uh, transportasi atau logistik antar pulau bagaimana dari center pertanian di Jawa harus kita bawa ke Kalimantan bagaimana yang di Lampung harus kita bawa ke Bali yang dari Lampung kita mau bawa ke, ke Sulawesi kita masih begitu punya masalah di logistics manajemen, handling of products, sekali lagi saya katakan tadi ada buah-buah misalnya buah pisang, buah jambu tentunya butuh special handling, kita butuh uh, suhu tertentu, kita butuh humidity tertentu, nah itu belum terbangun di, di, di, di supply chain kita, di downstream kita. Terus lagi pada saat kita uh, membawa itu ke market, tadi ada istilah of taker, siapa membeli ya? Bagaimana uh, supermarket supermarket memprediksi kebutuhan buah-buah uh, di di di market Bagaimana mereka memajangnya Bagaimana mereka menyimpannya di gudang-gudang mereka dan sebagainya sebagainya sampai para uh, dibeli oleh konsumen akhir uh, di oleh kita sebagai consumer kita bagaimana cara uh, menyimpannya kita kadang-kadang membeli kebanyakan kita kita begitu sering misalnya saya mau kasih contoh sederhana Kenapa kita kadang-kadang beli buah alpukat misalnya? Mungkin kalau kita beli 3-4 e, biji, saya nggak tahu pelanggan Bapak-Ibu sekalian, ada berapa buah alpukat sih yang benar-benar bagus yang tetap bisa kita konsumsi waktu kita sudah di rumah pada hari ketiga, keempat. Nah, ini adalah menjadi pertantangan petangan besar di dunia downstream buah-buahan yang saya pikir e, butuh kerja sama-sama, butuh teknologi. Next slide. Teknologi yang benar-benar bisa kita segera kerjakan sama-sama dengan berkembangnya startup yang luar biasa di Indonesia. Nah, ini ada satu uh, studi yang sangat menarik yang dipublish juga oleh Deloitte. Saya pikir semua uh, semua stakeholder masih percaya bahwa implementation of technology di fresh food atau fresh fruits itu penting, tetapi bahkan di negara maju kita lihat yang basic teknologi mungkin se hampir semua semua uh, perusahaan sudah melakukan, tetapi yang advanced technology yang menggunakan big data, yang menganalisa uh, uh, dengan data-data mereka, yang menerap, menggunakan artificial intelligence, yang menerapkan uh, beberapa uh, real-time uh, uh, teknologi, blockchain-blockchain yang terkontrol, blockchain-blockchain yang, yang di, diimplementasikan di, di perkebunan, itu selama sekali belum dilakukan, apalagi di Indonesia. Saya tahu, dan saya setuju dengan uh, Mas Rifan Wahid tadi, kita butuh bersama-sama terus mengencouraging perusahaan startup untuk masuk dan mendisrupt ini uh, perkebunan uh, Indonesia. Mendisrupt pertanian Indonesia karena kalau tidak kita hampir 50 tahun lalu mengatakan negara pertanian dan kita yang terus menjadi negara pertanian tapi yang di level apa? Saya pikir yang sangat penting yang sangat butuh justru saat ini adalah di dunia buah-buahan. Kenapa? Karena sekali lagi uh, kita uh, punya uh, uh, masa tanam yang sangat singkat, kita mempunyai self-life yang sangat singkat, maka kebutuhan data, kebutuhan advanced technology, saya, saya pikir uh, uh, artificial, artificial intelligence best facilities, smart sm teknologi, predict the various demand scenario and short-term time itu harus benar-benar didigitize dan cross process di dunia perkebunan Indonesia. Kita tidak butuh yang 20.000 hektar, ribu hektar, 1.000 hektar tidak. Tetapi bisa dimulai oleh dengan blockchain blockchain yang lebih kecil, yang lebih sederhana, yang dimulai dengan mungkin 1 2 Uh, di Petani di, di petani melon di Jawa, di Jawa Barat, beberapa uh, uh, petani Jawa, di Jawa Tengah yang menanam uh, pisang emas Dan kita mulai mengintegrasikan ini menjadi suatu ekosistem yang benar-benar besar Nah saya harapkan juga ini bisa menjadi uh, masukan buat pemerintah juga untuk mendukung kita ya Kalau enggak uh, kita butuh siapkan infrastrukturnya uh, dari berbagai macam uh, uh, stakeholder lah Untuk bisa sama-sama bersama mengerjakan ini jadi kurang lebih saya mau uh, cerita dan memancing uh, siapapun yang ada uh, apa yang terlibat dalam dunia perkebunan untuk benar-benar memikirkan ini bahwa kita harus mulai berpikir loss of uh, uh, uh, quality, loss of uh, volume, loss of uh, uh, uh, value dari buah-buahan kita di Indonesia ini harus segera kita pecahkan dan kita uh, uh, kerjakan bersama-sama supaya uh, perkebunan buah-buahan Indonesia semakin maju. Kurang lebih uh, demikian uh, moderator kita siang hari ini, saya um, uh, berharap mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lakukan. Pertanyaan pertama nih, dari Mas Supriyadi Brain, uh, Pak Sindian. Jadi kurang lebih kebetulan uh, beliau bergerak di bidang perkembunan jeruk, mencoba merangkul petani jeruk sekitar uh, di sekitarnya, dan itu di Sumatera Barat. Nah, karena masih berupa asosiasi kecil, sehingga pemasarannya mungkin masih bersifat tradisional gitu ya, traditional market. Nah, dari segi performa menurutnya uh, bisa bersaing dengan produk lainnya. Nah, gimana caranya kita bisa dapat stable market and stable price, Pak uh, Thank you buat uh, Pak Supriyadi ya. Uh, salam kenal juga ya. Uh, saya uh, mungkin akan sharing pengalaman. At the end of the day, uh, market, eh, kan market itu dan harga tuh tidak mungkin kita kontrol. Artinya uh, sangat tergantung dengan dinamika pasar sendiri. Akan tetapi di dunia buah-buahan yang sangat menentukan um, harga dan pasar adalah tentunya uh, supply. Seperti saya katakan tadi, uh, kalau misalnya uh, buat jeruk, kalau lagi musim jeruk, wah, mungkin dari harga Rp10.000 musim menjadi turun ke Rp3.000 per kilo. Akan tetapi yang, yang akan menjadi pola ukur yang membedakan dengan adalah dengan kualitas. Makanya saya pikir uh, kita butuh benar-benar hati-hati dalam menjaga Uh, tidak hanya para terpanen yang dibawa ke market tetap mulai dimulai dari uh, pasar menanam buah jeruk itu sendiri Bagaimana menjaganya sehingga spesifikasi atau kualitas yang grading yang kita harapkan Kita bawa ke toko uh, Itu benar-benar uh, Sangat stabil Kalau enggak uh, hari ini panannya uh, Misalnya saya kasih grade A besoknya grade B grade C tentunya ini yang menjadi uh, uh, kesulitan buat kita menjaga harga stabil seharga kita sih harus benar-benar uh, dimulai dari uh, menanam dengan baik, menjaga dengan baik dan menjaga spek dan kualitas yang sama untuk dibawa ke market. Nah itu itu sangat gampang kita bicarakan tentunya. Mas, saya pikir Pak Freddy akan mengerti maksud saya juga. Tetapi kalau ini bisa dilakukan uh, market dan, dan dan dan harga pasti akan lebih stabil, Mas, dibandingkan uh, uh, yang lainnya. Ya, dan, dan tentunya ini kita butuh data, kita butuh butuh apa uh, teknologi untuk bantu kita ya, untuk uh, memonitor dan juga memastikan uh, semua kualitas kita yang yang yang kita inginkan untuk uh, kita jual ke market ya. Terima kasih Pak Sindianto atas jawabannya, semoga dapat uh, menjawab pertanyaan uh, sebelumnya dan selanjutnya uh, Pak Sindianto ada pertanyaan dari Mas Randy, bagaimana perkembangan penggunaan data di sektor agrikultur buah-buahan? Apakah sudah sampai analitik dashboard seperti di kelapa sawit atau seperti apa? Kalau kami di pergubungan kami sendiri, tentunya iya kami karena sekali lagi buah buahan ini kan khususnya buah buahan punya yang jenis kami ya yang yang apa sangat masa taran sangat singkat sangat shelf life sangat, sangat, sangat, sangat, sangat pendek kami sangat menggunakan data yang sangat banyak karena kami butuh, apalagi dengan musim, uh, musim, um, apa, kami butuh data suhu, kami butuh data cuaca, kami butuh data uh, tanahnya, hortikulturannya, segala macam. Ini adalah uh, big data analisis yang sudah kami lakukan, uh, cukup advance ya menurut saya, karena kalau enggak uh, akan sangat berat uh, uh, dia, apa dia uh, menjaga kualitas buah-buahan kami, dan apalagi pada saat bu buah ini dibawa ke market, kami kami butuh demand planning yang sangat kuat, tentunya uh, data yang kami pakai juga big uh, data yang terus kami uh, olah, olah dan kami improve ya. Itu kami butuh sekali dan dan saya percaya juga beberapa teman-teman di dunia perkebunan buah yang lain yang brand-brand uh, lain, saya juga tahu mereka sudah sangat uh, advance di data ini. Kalau enggak, kita sangat kesulitan lah uh, membawa. Bayangkan pisang dipanen tiga hari berikutnya agak habis. Nah, ini kan yang yang menjadi uh, tantangan besar buat kita kalau dengan data yang uh, tidak benar dan tidak bisa membaca data yang baik dengan baik atau mengolahnya dengan baik atau memakainya dengan baik maka ini menjadi hal yang akan sangat merugikan kita. Baik terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan uh, selanjutnya kita uh, itu dari Mas Zaki Hakim. Jadi pertanyaannya adalah uh, apa sunfreight ada uh, investasi untuk cold chain network yang bisa dimanfaatkan untuk distribusi supply chain sunfreight ataupun non sunfreight sehingga mungkin petani tidak terkunci dengan keterbatasan cold depot dan jarak kirim tiga uh, jam. Oh ya ini ini ini yang kami tadi katakan bahwa kami sedang uh, uh, bersama-sama dengan bu, uh, banyak pihak uh, kami kami punya investasi kami punya cukup banyak cold chain di beberapa kota, di sentra perkebunan Indonesia, kami ada di Jawa Tengah, kami ada di Jawa Timur, kami ada di Jawa Barat juga ya. Uh, tentunya ini, ini, ini pertanyaan benar, A cold chain ini menjadi salah satu kunci penting untuk uh, memastikan uh, kualitas buah-buahan yang sudah terpanen itu tetap dalam, kualitas yang, uh, dalam kondisi yang baik sampai, sebelum sampai ke konsumen. Nah tentunya Uh, ini investasi yang mahal sekali. Makanya, saya, saya tadi uh, kata kunci saya, kita butuh kolaborasi, sih, kolaborasi bersama-sama dan memikirkan uh, bagaimana uh, saling uh, uh, memberdayakan aset-aset uh, yang sudah dipunyai oleh petani dan juga oleh pedagang seperti kami, untuk sama-sama tidak hanya menjadi another tengkulak atau another uh, yang, apa, yang merugikan uh, ekosistem sendiri, tapi bagaimana sama-sama justru. Uh, mengimprove ekosistem yang baru kayak kami dari sisi supply-nya bagaimana para saat kami datang kami tidak hanya membeli dan pergi tetapi kami bagaimana mendampingi bagaimana kami memberikan uh, added value buat petaninya bagaimana kami memberikan added value di supply chain-nya sehingga pada saat kami bawa buah-buahan itu ke market harganya menjadi lebih stabil, lebih baik dan uh, dan dan sebagainya, sebagainya. Nah ini yang yang yang kami sedang kerjakan Mas uh, tadi uh, tadi Mas Ikrana tadi siapa yang namanya? Uh, kita di di Maazaki, ya. jaki jaki maksud saya ya. ini ini benar dan ini kita kita terbuka ya untuk untuk bermitra dengan petani-petani di yang tentunya uh, dengan butuh kita butuh ketemu kita ngobrol menyamakan uh, prestasi dulu atau menyamakan uh, kebutuhan masing-masing itu kita terbuka sekali oke okay, oke okay, baik terima kasih pak Setianto kita uh, next ke pertanyaan berikutnya dari Mas Abdullah Al Fauad untuk memulai membangun koneksi dalam supply chain, kira-kira uh, di mana atau bagaimana peran masing-masing pihak, seperti misalnya startup, perusahaan perkebunan, pemerintah, nah ini bagaimana uh, komposisi dari pihak-pihak uh, ini, Pak nah, ini Nah ini, ini yang mungkin uh, pertanyaan yang sangat sulit dijawab sih. Uh, memang akan kita butuh mengurai banyak barang kusut yang yang ada di di, di dunia uh, agrikultur kita ya khususnya yang uh, lah lahan pertanian atau tulisan tangan perkebunan yang yang ke petani-petani independen ya bukan yang yang berbasis korporat. Nah, uh, saya pikir uh, ini menjadi uh, tugas penting juga uh, menurut saya adalah pemda di pemda-pemda di, di, di Indonesia sangat berperan penting tidak sebagai regulator tapi harus menjadi katalisator, artinya um, Pemda harus lebih kreatif untuk uh, menjadi pendamping-pendamping petani-petani pada saat bersama-sama dengan swasta untuk bertemu bersama-sama dari banyak forum sih. Nah, saya, saya, kalau pengalaman kami, kami lebih banyak aktif, kami lebih banyak terjun ke lapangan, kami punya begitu cukup uh, beberapa uh, tempat, kami punya agronomis-agronomis yang benar-benar datang ke sentra pertanian dan bercakap-cakap dengan petani-petani uh, di, di sentra tersebut. Kami masuk ke ke, ke banyak uh, area, dan kota, dan daerah. Disitulah kami uh, banyak melihat apa kebutuhan mereka, apa yang mereka bisa lakukan. Nah itu kami, kalau dari, dari sampai sendiri kami lebih aktif ya. Kami datang, masuk. Mm -hmm. Kami juga banyak berkomunikasi dengan pemda-pemda yang yang kami tahu punya program menarik di, di dunia perkebunan. Kami tidak segan segan masuk dan mengetuk pintu sih. Kira-kira apa yang but, bisa kita kerjakan sama-sama. Dan juga kami, Uh, bersyukurnya uh, kami juga banyak didekatin di, di oleh uh, atau diajak kerjasama dengan uh, beberapa uh, asosiasi pertanian atau perkebunan yang datang dan eh hey, bagaimana uh, kita bersama-sama mengerjakan uh, satu dua proyek tertentu. Nah, saya pikir tidak ada uh, uh, rumus khususnya, tetapi saya, saya harapkan uh, semua stakeholder harus proaktif sih, karena kita memang menyadari kita uh, lagi banyak masalah di dunia perkebunan kita, kan? Jadi tapi tentunya sekali lagi, platform-platform uh, uh, startup atau uh, uh, uh, teknologi saat ini yang berkembang luar biasa akhir ini itu membantu sekali kita dalam uh, uh, menemukan diri temu ya. Uh, khususnya uh, uh, di dunia perkebunan ini lah. Antara petani dengan dengan market, uh, market dengan petani. Mm -hmm. Saya pikir kita sudah bisa melisit dan begitu banyak startup kok yang sudah mulai menemukan atau menjodohkan ya, okay. uh, kedua absin uh, dan downstream ini dengan, dengan cukup baik, saya pikir. Oke, okay. terima kasih Pak Sindianto. Nah, uh, pertanyaan selanjutnya dari Mas Febri mukhlis Nah uh, mungkin yang pada umumnya kita tahu itu produk-produk buah ini Pak itu bersifat musiman gitu dan mungkin penanganan pendistribusiannya juga salah satu yang menjadi challenge. Nah menurut Bapak ini seperti apa pengimplementasian data nih mungkin untuk bisa mengoptimalisasi uh, atau memitigate uh, kondisi ini? Uh, justru itu uh, tadi saya katakan cita-cita kami, uh, kalau kami bilang itu cita-cita ya, kami sih berharap uh, buah-buahan Indonesia itu bisa menjadi buah yang yang musiman itu mungkin semakin cair artinya, uh, kita mesti harus fokus untuk menemukan komoditas-komoditas buah apa yang bisa kita menjadikan, tidak menjadi buah musiman, tetapi menjadi buah tahunan. Nah, tentunya kita sudah punya data, kapan misal buah mangga, ini kan uh, lagi musim mangga ya mas ya, uh, dari bulan hmm. lalu sampai, mungkin bulan yeah. depan sudah habis. Nah, tentunya pada saat uh, musim-musiman itu, kita harus benar-benar punya data, menghitung, sebenarnya, Uh, berapa besar logistik kapasitas yang ada di sentra-sentra perkebunan itu dan sebenarnya market-market di sekitar perkebunan itu atau di sentra itu yang bisa hmm. menyerap men men konsumsinya sebesar apa dan kalau kita mau bawa lebih jauh, apa yang dibutuhkan ada titik-titik uh, uh, uh, distribusi mana yang butuh kita siapkan untuk uh, extend atau prolong itu uh, uh, buah-buahnya supaya bisa dibawa lebih jauh, lebih lebih uh, misalnya dari Jawa Timur, bagaimana caranya kita membawa ke Jakarta, bagaimana kita membawanya ke <coughs> ke Bali misalnya, bagaimana hmm. kita mau ke Sulawesi sehingga um, supply demand di satu titik atau satu area itu menjadi pressure-nya berkurang, sehingga supply dan demand lebih sedikit berimbang dan harga tidak akan jatuh. Nah itu yang mungkin uh, butuh uh, uh, studi lebih lanjut, saya berharap habis ini semoga ada yang uh, uh, terpacul atau termotivasi ter, ter, ter, untuk meneliti ini lebih jauh sih. Nah itu butuh uh, kerjasama bareng-bareng dari dari market, dari juga petani-petani yang punya data itu untuk sama-sama didemukin dan mulai dipikirkan dan dan lebih mungkin kata kuncinya bagaimana kita menstabilkan di mana supply di satu area di satu market. Nah itu yang saat ini yang belum belum berhasil sih. Kalau lagi musim mangga, semua di sentra perkebunan, ya semua dicemplungin di, di satu kota yang mungkin sudah tidak tidak mampu, uh, uh, dimannya sudah uh, sudah saturated gitu, loh. harus kita bawa tempat lain. Nah, pertanyaan pas kita bawa tempat lain, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya lagi, kita butuh data apa lagi, kita butuh logistik apa, kita butuh infrastruktur apa untuk dibawa tempat lain. Nah, ini, ini yang menjadi pekerjaan uh, rumah kita sih, dan kami kerjakan juga bersama-sama dengan uh, beberapa pihak, ya. Oke okay, baik menarik menarik sekali. Nah uh, selanjutnya uh, Pak itu ini mungkin juga relate ya ke tadi tentang distribusi. Nah mungkin ini lebih ke uh, pada pemilihan uh, lokasi optimal antara kebun atau ke, dan kemudian pabrik uh, untuk memproduksi dan juga market atau let's say supermarket store dan lain-lain. Nah apakah uh, sejauh ini Sunprett sudah menggunakan teknologi tertentu untuk optimalisasi jarak dan positioning ini antara uh, location ini? Dan kira-kira apa teknologi yang mungkin bisa di-share? Kami kami tidak menggunakan uh, teknologi khusus, tetapi saya pikir kami uh, menerapkan beberapa best practice yang sudah kami uh, jalankan selama dua lima tahun ini ya. Yeah. Uh, artinya begini, uh, day of the day, uh, common uh, rule of thumb-nya kan kita uh, supply harus mendekat ke market Betul. supaya supaya uh, uh, secara supply chain itu lebih efektif, efisien. Akan tetapi sekali lagi. Uh, pada saat uh, di kondisi tertentu uh, di mana supply uh, cukup jauh dari di market dan dan satu sisi, atau di saat balik market membutuhkan supply itu padahal uh, uh, contoh sederhana lah uh, ada beberapa uh, buah yang tidak mungkin kita tanam di Bali uh, atau sebaliknya ada beberapa buah yang tidak mungkin kita tanam di Jawa ya kan, mm -hmm. nah, tentunya ini kan yang menjadi uh, karena masalah tanah itu nggak cocok kan, nah ini, ini justru yang menjadi Uh, uh, PR yang lebih lebih menarik untuk kita pikirkan, nah kalau seperti itu tantangannya berarti kan kita butuh apa? Berarti kita butuh logistik yang lebih advance kita butuh hmm. tadi, ada cold chain-nya ditaruh di mana, packing house-nya taruh di mana, nah ini ini tentunya menjadi studi supply chain yang tidak sederhana ya, uh, kita mesti hitungin uh, uh, uh, ongkos transportasinya ongkos logistiknya, hmm. dan ini ini uh, mungkin tadi untuk menjawab pertanyaannya, butuh uh, studi supply chain yang uh, sangat, sangat uh, sangat besar, saya pikir nggak cuma buah-buahan ya, segala macam industri akan menarik hal yang sama ya. Tapi, basically, secara dari kami, karena memang selama ini market di Jawa yang terbesar dan juga sentra perkebunan buah-buahnya di Jawa, ini saat ini kami berada di situ sih. Nah, kami cuma menutupkan titik-titik diskusi kami dan packing house kami di mana yang harus kami taruh untuk paling gampang Uh, yang punya akses air, punya akses uh, uh, jalannya cukup baik, bisa masuk truknya, tiga uh, empat jam ke market dan sebagainya -bagainya. itu kami kami punya sudah punya beberapa uh, kita memang picos untuk uh, menjalankan itu ya.